Anda jangan menuntut barang jadi kepada sesuatu. Anda harus ikut memproses sesuatu sehingga menjadi baik. Kamu jamin, tolong gerakan Mama Romaita Walakin, dan kamu tidak melempar ketika kamu melempar itu. Tapi Allah lah yang melemparnya. Ini coba Anda elaborasi. Jadi, kalau saya lempar Anda kejahatan, ya. misalnya santet, tenung, atau saya... Lempar batu, ya? Saya lempar kejahatan Anda. Allah menyatakan bukan kamu yang melempar, tapi Allah yang melempar. Artinya Allah punya inisiatif untuk menyuruh malaikatnya mengambil alih batu atau sandet itu, sehingga kalau Allah yang melempar, baik apa buruk? Baik. Jadi batu yang saya lempar ke Anda, begitu sampai di mulut Anda jadi roti, mau nggak lempar? Jadi besok kalau saya ambil batu gini. Anda wiritan langsung ada mendapatkan roti Kalau sampai bertawakal dan bertakwa kepada Allah Maka semua kejahatan yang dilembarkan kepada Anda dan siapapun saja Begitu tiba pada diri kita, pada diri Anda semua Dia akan menjadi kebaikan dan masyarakat dari Allah SWT Makanya tiap hari wiritannya salah satu adalah ramah romaita Yaudu ramaita, walaikin alloha Jadi apa saja? Itu sih.